halo teman-teman sekarang kita bermain lomba rambut panjangnya sekarang kita mulai satu dua tiga ayo terus berlari teman-teman wow hitamnya banyak sekali nih wow itu rambut oh gak kena wow rambutku bagus sekarang kita naik ayunan Wah ada pisau pemotong kita harus menghindar biar rambut kita tidak terpotong Wow, kita dapat magnet, teman-teman! Wow, banyak sekali! Wow, ayo dapatkan semuanya! Wow, rambut kita sudah panjang dan berwarna. Jangan sampai terpotong oleh pisau. Turun ayo, ayo dar, lari! Wow, terpotong lagi! Ayo, lari yang cepat! Wow, ini banyak sekali bonusnya! Harus pelan-pelan nih! banyak panjang rambut kita, teman-teman! Ayo lari terus sampai garis finish. Ya, dapatkan setiap rambut. Akan berguna bagi kita. Finish. Nah, sekarang kita ukur ya. Gimana hasilnya, teman-teman? Sobat depanyakit jangan lupa subscribe ya. Wow, hasil kita 95. Panjang banget. Yeay. Dadah, teman-teman. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe channel depannya Kids. Dadah!